Jika pergerakan dolar New Zealand, (USD) tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,70326 sampai 0,70657 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand, (USD) dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.69683 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (US) terus bergerak ke atas dan menembus level 0.70326 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70933. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.